Polis, Pak dari UKM enkapsul kopi Pak, kita menawarkan segmen kualitas wine shake arabica, proses kopinya wine dari desa Palembang. Jadi ada dua rasa, yang satunya pakai madu yang satu pakai aren. Ini yang kontek madu Pak. Dan ini asli Sidikalang, di kaleng Pak. Bukan, ini madu pak, Izin, pak. Bicil, pak. Enak. Tenang tenang. Tenang tenang. Jangan Oh, dua-dua enak Kasih, Pak. Orang mana? Saya orang Sidikalang, Pak Istri, baru Sedebang. eh oh. yang bikin ini siapa? Ini yang bikin ini? Kita bermitra, kalau binnya dari Kopai, dari Pak Lekai, dan saya lebih kepada penyeduhan di hilirnya, Pak. Jadi proses Kopainya dari petani. petani. petani. Bubinya pin sebenarnya ini, kopinya kopi, istilahnya kopi salah, tapi Mereka lebih salah. pas, lebih pas cita rasanya. Itu, Pak. Yeah. Ini